Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini kita akan uh, Berbagi tentang mendownload buku-buku uh, Gratis Yang didasarkan pada kurikulum prototipe 2022 Baik untuk mendownloadnya secara gratis Kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya melalui Blog Paman Guru, kita langsung saja. Kita masuk ke blog Paman Guru. Pertama, kita ketikkan dulu alamat blog Paman Guru di browser internet kita. Kita ketikkan "Paman Strip Guru". Titik blogspot.com. Kemudian nanti kita akan masuk ke blog Paman Guru. Nah Di sini kita lihat pilihannya ada. Sudah ada tiga postingan tentang buku guru maupun buku siswa untuk kurikulum prototipe 2022, 2022. Baik itu di tingkat SD, MI, tingkat SMP, MTS, ataupun tingkat SMA, MA, SMK. Kita lihat yang pertama dari tingkat SD, MI. Nah Untuk. Buku siswa dan buku guru untuk kurikulum prototipe 2022 tingkat SDMI ini ada beberapa buku yang sudah tersedia. Ini semuanya diambil langsung dari server um, apa namanya CB (Sistem Informasi perpustakaan Nah, kita lihat di sini ada beberapa buku. Yang pertama ada untuk buku kelas atau SD, ini ada buku PAI (Buku Guru dan Buku Siswa) untuk kelas 1 kemudian buku pendidikan agama Katolik dan agama-agama yang lainnya. Kemudian juga ada buku, PPK, buku guru PPKN. Lalu ada buku siswa matematika kelas 1 dan buku guru matematika kelas 1, lalu ada bahasa Indonesia, seni musik, seni tari, seni rupa dan seni teater. Nah, untuk kelas 4 ada buku siswa dan buku guru untuk PAI dan pelajaran agama yang lainnya. Dan juga ada buku siswa dan buku guru untuk uh, IPAS, Ilmu pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4. Lalu ada buku guru PPKN, kelas 4. Ada buku siswa dan buku guru matematika, kelas 4, volume 1. Juga untuk volume 2-nya. Kemudian ada untuk pelajaran bahasa Indonesia, lalu seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Nah ini buku-buku uh, yang tersedia untuk kelas SD, tingkat SD yaitu untuk kelas 1 SD dan kelas 4 SD. Kenapa baru ada kelas 1 dan kelas 4? Ini dikarenakan sebenarnya jenjang dalam uh, sekolah SD itu ada kelas kecil, ada kelas besar. Kelas kecil itu dimulai dari kelas 1, sedangkan kelas besar dimulai dari kelas 4. Sehingga uh, kurikulum 2022 ini dimulai dari kelas awal, di kelas 1 dan kelas 4. Begitu juga untuk di tingkat SMP MTS, kita akan buka, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah Untuk SMP MTS ini ada beberapa buku untuk kelas 7. Karena kelas awal di SMP atau MTS ini kelas 7, maka buku-buku yang tersedia adalah buku-buku kelas 7. Di sini ada buku siswa dan buku guru untuk PAI dan pendidikan agama yang lainnya. Kemudian juga ada eh, buku IPA, buku IPS, kemudian buku PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, PJOK, kemudian Seni Musik, Seni Tari, Seni Rupa, Seni Teater, dan Informatika. Nah, eh, memang tidak semuanya ada buku siswanya, ada beberapa yang hanya ada buku gurunya. Bahkan masih banyak yang... Belum ada baik buku guru maupun buku siswa. Seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini belum tercantumkan buku siswa maupun buku gurunya. Nah, ini untuk semuanya untuk kelas 7 SMP atau MTS. Nah, bagaimana dengan untuk kelas 10 SMA, MA, SMK? Kita lihat di halaman sebelumnya. ya Oke, okay. postingan yang berikutnya ini kelas... 10. Ini tingkat SMA, MA maupun SMK. Nah ini di sini um, ada beberapa judul buku. Di sini tercatat ada 33 judul buku. Ada buku siswa dan buku guru untuk TAI dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Kemudian juga buku siswa IPA kusi perbekesan buku guru untuk pelajaran IPA, buku siswa dan buku guru untuk pelajaran IPS dan pelajaran PKN, lalu matematika, kemudian bahasa Indonesia, sejarah, PJOK, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater dan informatika. Semuanya untuk kelas 10. Dan eh, sama dengan dari kelas di kelas eh, 7 tadi yang tingkat SMP MTs untuk pelajaran bahasa Inggris belum ada atau belum eh, tersedia. Nah, tadi untuk tingkat SD yang kelas 1 dan kelas 4 sudah ada untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk tingkat SMP dan SMA, eh, SMA ini belum ada. Nah sekarang bagaimana untuk mendownloadnya? Kita lihat scroll ke bawah. Nah setelah membaca tentang daftar-daftar judul buku yang ada yang tersedia di bawah ini ada ada link untuk merujuk ke daftar buku tingkat SD maupun tingkat SMP maupun tingkat SMA. Jadi kalau kita buka ini kemudian kita mau pindah ke buku tingkat SD tinggal klik yang ini. Kemudian untuk yang tingkat SMP atau MTs klik di bawahnya lagi. Untuk tingkat SMK yang ini, SMA, MA, SMK yang ini terakhir. Nah kita lihat di sini di bawah. Ini daftar bukunya masih loading. Nah, ini mohon maaf tampilannya tidak begitu apa? tidak begitu baik karena mungkin browsernya tidak mendukung. Tapi nanti ketika ketika sudah terdownload semua nanti akan muncul uh, tampilan apa namanya? tampilan bukunya. Dia akan muncul tampilan bukunya, kemudian muncul sebagai cover nanti yang yang apa yang muncul pertama karena itu halaman pertamanya bisa di Scroll tapi karena ini di setting ukurannya sangat kecil jadi tidak akan terbaca jadi baik nanti setelah muncul di halaman ini nanti kita bisa langsung klik download Oke sambil menunggu tampilannya muncul Aduh. kita coba dengan menggunakan browser lain kita coba di Google Chrome Oke okay, sekarang kita coba di Google Chrome, kita buka blog laman guru Oke okay. Oke, okay, nah ini, oke okay, muncul. sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini karena mungkin juga apa namanya eh, bermasalah juga dengan jaringan. Jadi eh, nanti tergantung kekuatan jaringan. Kalau misalkan cepat bisa, jadi akan udah cepat cepat ter download cepat terbuka karena ini ada puluhan file dalam satu halaman satu halaman web ini ada puluhan file banyak sekali sehingga butuh waktu yang lama untuk apa namanya membuka semuanya nah kita lihat di sini sudah banyak yang terbuka di sini ada pendidikan agama Islam dan budikerti kelas 7 ini tingkat SMP nah untuk mendownloadnya kita tinggal klik. Ini ada tanda panah yang bergaris bawah. Kita klik, kemudian nanti otomatis dia akan mendownload uh, buku yang kita klik itu. Kita coba ya, kita coba download buku panduan guru pendidikan agama Islam dan Kerti. Rupanya masih menunggu, semuanya terbuka. Jadi kita masih harus menunggu lagi. Oke, okay. nah ini kadang-kadang um, ada yang terbuka lebih dulu, ada yang belakangan terbukanya. Dan uh, karena ini mengambil langsung dari servernya di uh, apa, website bc, eh, cb maaf, nah, maka nanti kalau di server itu file ini dihapus maka otomatis di blog ini juga akan terhapus, akan hilang. Jadi sebelum file-file eh, buku ini dihapus di servernya silahkan mulai, mulai sekarang bisa mendownload dengan gratis. Oke kita coba lagi untuk yang kedua kalinya kita klik tanda panah yang bergaris bawah ini untuk mendownload. belum muncul, belum belum bisa mendownload. Sepertinya masih ada beberapa buku yang masih belum terbuka. Ini ada sekitar satu dua, ini belum penuh. Ini sebentar lagi, ini juga sebentar lagi satu dua. Kemudian di bawahnya masih ada satu dua tiga empat lima enam tujuh sekitar tujuh lagi tiga puluh satu ya, sekitar tujuh lagi Nah kalau kita perhatikan sebenarnya ini sama saja ketika membuka file kemudian kita membaca hanya bedanya karena ini dibuat apa namanya dibuat seperti ini dengan frame maka dia muncul dengan ukuran yang minimalis seperti ini. Jadi tidak bisa kita baca langsung. Walaupun bisa saja kita scroll. Kita lihat misalkan yang buku ini. Dikana agama islam dan beli kerti Kita scroll ke bawah. Itu bisa. Nah ini sudah muncul. Sebentar. Kita cancel dulu. Ini hmm, klik yang tadi baru berefek. Okay. Nah, kalau kita scroll dia akan bergerak. Tapi tentu ini ya tidak akan bisa terbaca karena ukurannya terlalu kecil. Sehingga untuk membacanya kita harus mendownloadnya terlebih dulu. Untuk mendownloadnya kita klik tanda panah bergeras bawah ini. Klik. Kemudian nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, tinggal kita save. Oh ya, jangan lupa, silahkan tentukan dulu. Kita mau simpan di folder mana. Misalkan kita simpan di folder. Um, Oke, okay, kita taruh di folder D, kemudian ada folder. Um, Ya, Oke okay. di sini aja deh, tidak usah di dalam folder. Kita taruh di D misalkan. Kita save. Nah, otomatis dia akan mendownload. Nah ini dia, setelah terdownload, baru kita buka, kita klik, dan dia akan muncul. Terbuka. Nah ini untuk pelajaran agama Islam, buku siswa kelas 7. Berarti ini tingkat SMP MTS. Tingkat SMP nah ini dia hasilnya ini hasil downloadan kita ini bisa ketelihat. di sini ada 296 halaman dan uh, ini terbit tahun 2021 oke begitu cara kita mendownload buku gratis kurikulum 2002 dari blog Paman Guru sampai jumpa lagi dengan video-video saya berikutnya Assalamualaikum